studi kasus bagaimana pembuatan gambar model ini di dalam 3D model. Saya ambil gambar ini dari internet. Dan mudah-mudahan tidak ada hak cipta. Nah, di sini hanya sebagai studi kasus bagaimana membuat gambar ini dengan menggunakan 3D SolidWorks atau 3D Engineering. Oke, kita langsung bukanya di sini. Ini kita lihat dulu di sini sebelum kita buka. Ini ada ukuran panjangnya itu 92 dan lebar ini ada 31 40 berarti 40 ya, 92, 40 oke, okay, kita buka disini pertama, kita masuk ke new, karena disini menggunakan part, maka kita gunakan part kita boleh menggunakan, ada beberapa alternatif di sebelah ini ya, sebagai plane-nya boleh menggunakan front, top, atau right Kita bukan di sini, belum menggunakan front Ya, front di sini Berarti kita udah masuk ke sini Masuk ke dalam lembar kerja Bagaimana kita melakukan sebuah skate Nah, yang pertama di sini dilakukan adalah Lihat lagi ke sini gambarnya Berarti ini 92 Tambah 31 Tambah 9 berarti 40 Dan dengan ketinggiannya 38 dengan ketinggian 38. 38 92 40. Oke, okay, coba kita langsung lagi sini. Ya, di sini kita masuk ke kita ambil boleh di sini menggunakan caranya banyak cara. Yang ini kita uh, paham dulu terlebih dahulu. Dari sini tadi ukuran dari sininya adalah 92. Nah, ini berarti 92. Lalu ketinggiannya, dari ketinggiannya di sini 38. 38. Nah, setelah ini baru kita lihat e, lebar ini adalah 40. Maka posisi di sini berarti kita sudah membayangkan bahwa ini itu lebarnya 40. Langkah kedua adalah dengan menggunakan extrude boss. Nah, ini kan kesini Perhatikan di sini ada panahnya. Karena nanti kita akan gunakan biar posisinya origin ini di tengah, maka kita gunakan di sini dengan menggunakan mid -plane. Berapa tadi 40. Nah seperti ini. Oke, kita langsung mulai melakukan pengukiran. Posisikan ini di sini. Ya si kursornya pas di sini, lalu di sini ada namanya normal to Nah ini berarti memposisikan. Lihat lagi di sini. Ini berapa ketinggian di sininya? Kita lihat di sini. Berapa tebalnya? Ketebalan ini adalah ini adalah 6. Ya, yang ini adalah 6. Lalu 6 berapa panjang sih ke sininya berapa? Ini 69. Kita lihat di sini ada berapa? Panjang ini ya sebelah mana? Kita bisa lihat di sini, tingginya enam. Ini dari sini ke sini enam. Coba, kalau kita ini 18, ketebalan ini 6 Berarti kita di sini cari yang untuk membuat sebuah garis bantu. Ya, garis bantunya di sini kita gunakan soket sebagai garis bantu. Ini stok, nah, ini sebagai garis bantu. Tadi karena tadi ada yang ini adalah 18, perhatikan di sini 18, ya 18 boleh kita menggunakan ini, ya ini kesini dan biar ini posisinya di tengah kita ukur dulu di sini adalah 18. Nah biar ini posisinya di tengah maka kita gunakan kesini, ini berarti 9. Berapa ketinggiannya? Ketinggiannya di sini lihat, di sini ada 14. Ketinggiannya 14 tambah 6 berarti 20 ketinggiannya. Ya, ini ketinggiannya adalah Nah, ini ketinggiannya berarti 20. Kenapa 20? Karena ada tadi 6 tambah tinggi. 6 itu ini tinggi 6, ini 14, berarti 20. Ini lebar ini, ini adalah 6. Nah, dari sini. Kita bisa gunakan lagi di sini. Caranya adalah boleh menggunakan dari sini ke sini, ke sini, ke sini, lalu boleh kita ke atas. Nanti ini akan dipotong. Caranya e, banyak ya, dalam bagaimana kita membuat sebuah gambar ini, kita cara mengukirnya bagaimana seperti mengukir aja. Ya, ini 6 terus ke sini. Apakah betul 6 juga? Boleh kita lihat di sini 6 ketinggiannya berapa sih ini? Ya, nanti kalau 6 kalian di disediapkan sama. Ya. Oke, okay, kita lanjut lagi. Karena ini posisinya sebelah, karena biar sama kita tinggal menggunakan posisi ini adalah dengan mirror. Nah, mirror ini gunakan di sini baru di sini ada namanya mirror about sebagai cerminnya ini oke okay. yang ini kita jadikan saja nah seperti ini tinggal apa yang harus kita lakukan adalah lihat dulu di ya. oke okay, di sini kita ada r nya dua ini berarti kita lakukan dulu untuk membuat radius di sini ini dengan ini kita bikin 2 oke okay, 2 lalu yang ini dengan ini juga sama dua. setelah ini baru kita lihat lagi apakah ada lagi ada, dimana adanya kita lihat yang ini berarti berapa R yang ini dua berarti ini dianggapnya sama 2 lalu yang ini kita gunakan sama posisinya dua. Kenapa tidak mau? Fillet ini dengan ini, nah ini juga oke. Okay. Nah, setelah ini sudah oke. Okay. Oh, ini ada yang salah. Lihat dari sininya, ini tidak pakai fillet yang ini ya, nah ini kita hapus, oke? Okay. kalau nggak bisa kita langsung lanjutin dulu aja. ya kalau tidak bisa kita lanjutin dulu. tinggal dari sini kita tinggal apa? dengan cut extrude. Eh, nah, oke? Okay. kalau di sini oh, jadilah seperti ini. nanti ini kita posisikan dulu seperti ini. klik di sini, klik maka. Nah, ini juga sama ini Jangan 10 ya Dua saja Nah maka Nah seperti ini Kalau lihat lagi Kita gambar sini Berarti tinggal ini diameternya adalah Yang paling bawah berapa Di sini Diameter ini Kalau ini 30 Ini 30 ya Yang paling bawah berapa yang ini Lihat ukurannya ada di mana Ya ukurannya di sini ada 18 32 berarti yang ini adalah kita buat 32 ya 32 dengan ketinggian 20. Nah, posisikan lagi ini kita buat di sini. Nah, posisikan ini 18 36 berarti ya. Nah, ini 36 nah seperti ini lihat ke sini gambarnya berarti ini sampai ke bawah ke atasnya berapa bisa dilihat di sini cari angkanya ini dari sini ke sini adalah 20 nah ini tinggal kita extrude nah ini kan ke atas kita cari di sini eh uh, for di sini boleh kita uh Nah ini kita bisa tarik ini ke bawah dengan blend ini ke bawah artinya nyampe ke sini. Ini ke sini berarti tadi uh, 20 ya 20. Terus ke atasnya kita lihat di sini. Oke okay, ini 20 berarti 20 ya 20 berarti ke sini 4 ini 4 ke sini oke okay. seperti ini nah ini kita lihat lagi di sini betul ya nanti kita uh, yang ini kita buang di sini gimana caranya untuk membuang ini tinggal di sini kita klik di sini maka ada perintah scan di sini ada converse entities nah artinya beliau kita membuat garis tanpa harus e, garis itu kita buat manual tapi secara otomatis oke lalu di sini langsung kita cut nah cutnya sampai mana nyampe sini misalkan oke ya begini ya nah ini ada potongan seperti ini, nanti kita luruskan lagi tadi ya nah ini pun sama kita bisa potong di sini dengan menggunakan nah, seperti ini ada kat ini, sorry uh, bukan seperti itu ini kalau sudah seperti ini, kita bisa memotong juga caranya oh, tidak ada ya oh skat ini oh beda ya. Nanti kita <coughs> lanjutkan dulu aja. Di sini baru kita lihat ke atas ini ada berapa tingginya itu 18. Berarti eh, di yang dia ininya ini 30 ya dengan diameter 30. Klik di sini untuk kita membuat socket ke atas yang 30. Nah, ini dengan diameter 30 lalu yang dalamnya itu tadi 20 ya 20 ya Nah seperti ini tinggal kita extrude ke atas caranya extrude ke atas ini lihat lagi di sini ukurannya berapa 18 18 itu yang mana yang ini ini 18 masukkan di sini itu 18 oke okay. nah jadi kan seperti ini nah, lalu kalau ada perbedaan kita sesuaikan aja oke okay. sama ya tinggal kita membuat ini garis yang balok yang segitiga ini bagaimana caranya caranya adalah kita bisa menyesuaikan gambar ini Nih, kalau pun misalnya kita mau pakai di sini lubang ke bawah lo, di lubangin dulu boleh kita lubangin dulu caranya di sini sama ya seperti tadi kita buat soket ini nah, kita buat misalkan diasumsikan atau lihat nanti ini 15 nah seperti ini lalu kita di cut extrude cut extrude oke okay. berarti sudah tembus ke bawah seperti ini Lalu, ini sebelah kanan kiri kita menggunakannya. Sistemnya namanya rib atau rib-rib. Ini kita bisa buat dengan cara kita cari di sini dengan menggunakan plan. Plan ini mana yang akan front plan ini? Kenapa tadi kita harus membuatnya di tengah? Nah, ini front plan ini baru kita di sini skirt. Nah, seperti ini. Kalau udah sakit seperti ini, kita tinggal lihat di sini berapa ribnya berarti dari ujung ke sini ini panjangnya tidak ketahuan atau misalkan sampai batas ini e, 6 berarti ya antara center lubang ini ke sini itu 6. Nah, di sini kita lihat dengan menggunakan satu trik ini. Nah, kita tinggal ukur mana dari sini. Ini ke sini kita jadikan adalah 6. Nah, seperti ini apa kita harus membuat dua tidak usah cukup satu karena kita sudah menggunakan rib ya baru di sini rib oke okay, ini panahnya ke atas kita pindahkan ke bawah ya lalu di sini ketebalannya berapa 6 kita buat di sini adalah 6 nah seperti ini lalu oke okay. nah wah kelewat ini jadinya kelewat coba kita lihat lagi di sini Ternyata tidak lewat ya, ada kesalahan. kita bisa edit lagi di sini ya. E, rib ini kita edit, nah, edit seperti ini tapi ini ini lewat ke atas bisa sesuaikan. game misalnya nanti kita e, bisa sesuaikan atau kita edit aja langsung ya. Kenapa ini bisa lewatnya ke atas? nah, berarti yang rib ini yang harus kita edit kenapa dia lewat ke atas kalau seperti ini, nggak bisa nah, seperti ini ke bawah sini kita bisa menyesuaikan ini yang tengah harusnya ini ada derajat, harusnya tanpa derajat, bisa gak ini 0 derajat ya oh, nggak boleh satu derajat nah, ini saya lihat lagi wah, masih lewat sini ya nah, coba nah, oke, okay, kita lewatin dulu nanti kita sesuaikan, nanti ini sesuai dengan kebutuhan kita, lalu di disini Eh, habis ini kan kita buatlah mirror, mirror berarti kita mencari di sini pojok kiri atas itu mencari yang berlawanan. Nah ini dia secara otomatis, oke, okay, langsung. Kalau misalkan ini biar pas di sini, nanti ini lewat jadinya. Atau yang ini tidak pas, kita bisa cari perbaikan lagi, perbaikin. Oh, ini kenapa? kita lihat di sini. terlewat <tuh> nanti kita coba perbaikin lagi. Nah, setelah ini baru kita sesuaikan dengan yang ini lombangnya itu 6. lombang ini r itu di sini berapa? Oh, 8. Hari itu 8. Kalian di sini. Oke, ini kita sesuaikan skatnya itu kalau di sini kita masukin ukurannya 8 ya. Tadi 8 dari sini ke sini itu tadi 6. Terus lihat lagi di sininya. 9 ini jarak ini ke sini itu 9. Nah, 9, oke. Okay. Nah, kalau udah seperti ini apa kita harus buat 4? Cukup buat 1 lalu langsung kita di cut. Nah, cut S atau R. Nah, seperti ini. Nah, udah seperti ini kita langsung menggunakan e, mirror ya. mirror yang mana? Sama seperti tadi satu gunakan lagi mirror lagi. Ya, mirror ini kita cari yang nah, baru selesai satu lagi. Ada radius ini, kita gunakan di sini tidak terlihat. Kalaupun mau disamain r ininya dua ya, kita samain aja r-nya dua. Maka di sini tinggal kita masukin ini r ininya kita masukin dua, tinggal diklik sini, ini diklik sini, yang ini diklik sini. Maka selesai. Nah untuk ini ini nanti kita perbaikin lagi kenapa ini bisa lewat? Nah ini kan bi terlihatnya ini seperti masih kotak. Bagaimana kita perbaikin dari sini? Cari yang namanya drawing view. Viewnya sudah atau di sini kita bisa mencari yang namanya Dimension bukan di sini, quality ya. Di sini kita lihat image quality, biar kalau seperti ini kelihatan nanti kotak. Nah, kalau ini kita high quality ya? Oke, okay. nah maka di sini akan terlihat lebih halus lagi. Nah, itu salah satunya kita lihat lagi di sini, apa yang harus kita perbaikin sudah oke. Okay. Nah, itu aja. Berarti kalau kita lihat di sini, nah. Langsung dimensi-dimensinya semua keluar, oke. Okay. Nah, itu caranya membuat kita membuat model. Nah, kalaupun nanti ini kita masih mau perbaikin, bisa kita dengan menggunakan cut. Coba di sini, biar tidak penasaran, kita gunakan cut di sini sampai sini, lalu yang keduanya sampai sini. Nah, boleh enggak Ya, boleh saja. Namanya kan kita mencoba nah sini kan nikat bukan ya nah ini sama kan airnya terpotong tapi ini masih ada sisa lebih satu jadi kita lah, gak apa-apa nanti kita perbaikin lagi nah setelah ini berarti gambar kita selesai tinggal kita masukin ke di tutorial berikutnya kita masukkan ke sini ke assembling ya eh, ke drawing oke okay. cukup ya terima kasih sudah melihat Ada uh,